Oke oh guys iya, kembali lagi bersama Romoto Vlog Jadi hari ini gue mau, mau apa? pasang gear baru nih Ini gear baru dari GMS Racing Product Ini udah satu set sama rantai Jadi udah dapat gear belakang, gear depan sama rantai Ini ukuran 520 Ini warna biru buat yang WR gue nih Nih. Jadi WR gue mau ganti Kalau yang itu udah diganti Tuh, kita lihat Jadi penampakannya kayak gini kalau udah kepasang Nah ini dia Ini sama gearnya dari GMS juga, GMS Racing Product cuma ini yang warna merah nih tampilannya ganteng kan ini satu set juga sama rantainya ini yang warna merah ini yang warna birunya yang warna biru buat WR karena gua mau ngasih rekomendasi kalian ada gear set 520 yang tampilannya ganteng kayak gini yang harganya nggak nyampe sejuta alias di bawah sejuta yaitu cuma 700 ribuan kenapa karena rata-rata kalau gear set 520 kayak gini itu kalau harga satu setnya gear depan rantai sama Gear belakangnya itu di atas sejuta biasa biasa itu sejuta 200, sejuta 300, tergantung merek rantai yang kalian pakai. Dan ini cuma 700 ribuan, kalian sudah dapat rantai 520 gear depan sama gear belakangnya. Gear depannya ada di dalam sini. Jadi bisa dibilang gear ini masuk ke kategori budget pelajar. Kenapa yang lain harganya bisa sampai 1 jutaan? Karena ini gear 520, gear 520 tuh dia diameternya lebih gede. Coba kita buka dulu Makanya kalau gear 520 itu Rata-rata harganya lebih mahal dari gear 428 Kalau 428 tuh kecil Nah jadi ini dia tampilan gearnya Ini yang warna biru Kalau ini yang warna merah Modelnya ganteng kan, cakep kan Kayak kayak gini gearnya. Cuma harga 700 ribuan Bobotnya pun dibilang ini masih cukup enteng Masih sangat-sangat enteng Untuk kelas gear 520 Ini untuk bahannya baja tapi ada treatment khusus biar dia lebih kuat dipa pas dipakai balap. Karena gear ini juga udah teruji di lintasan balap, banyak dipakai sama pembalap-pembalap adventure, gestrek juga. Ini bahannya baja, warnanya cakep biru. Ini gear belakangnya dan ini gear depannya. Ini gear depannya ukuran 13, kalau yang gear belakangnya ini ukuran 46. Jadi 13-46. Dan ini rantainya, rantainya 520, ini yang warna emas, warna gold Jadi udah tinggal pasang sepaket cuma 700 ribuan Timbang kalian beli yang merek lain yang harganya 1 juta ke atas, 1 juta 200, 1 juta 300, kayak gitu Mending beli yang ini ya kan, cuma 700 ribuan udah dapat sepaket Karena kalau kalian beli terpisah juga, misalnya nih kalian beli gearnya aja yang merek lain ya kan Gearnya aja itu sekitar 800 ribuan, 850 ribuan, tergantung toko lah Terus untuk gear depannya itu biasa sekitar 100.000 sampai 150000 ribuan Itu kalau beli terpisah. Kalau untuk rantainya tuh biasanya kisaran 250, 200 sampai 250.000-an kalau nggak salah. Apa 285 gitu kalau kalian beli terpisah. Jadi ya kalau di total-total sejuta lebih lah, sejuta lebih 7200 gitu lah. Kalau ini cuma 700.000-an. Oke, jadi buat kalian yang mau beli gearnya bisa langsung aja ke Instagram gear gms racing product. Di situ ada website-nya, kalian bisa cek aja website-nya. Untuk rekomendasi ukuran gear, mungkin gue rekomendasiin pakai ukuran 46 belakangnya sama depannya 13. Kenapa? Biar kalau misalnya di bawah 46, misalnya 440 apa 44 ke bawah itu takutnya si torsi motor hilang. Jadi ya amannya pakai 46 depannya 13. Biar torsinya juga nggak terlalu hilang ya kan. Oke, langsung aja kita pasang. Ini motor gue baru habis pasang arm Ini gue pasang arem Honda cr 250. Ini di setting PNP armnya Jadi nggak PNP sama gua di setting PNP sendiri Nih gua bikinin unit-unit track baru Bikin unit track Custom, bosing, semua ke tukang bubut Ini gua bikin udah bongkar dari hari Senin kemarin Semingguan lah Yang lama tuh bikin unit tracknya sama ke Pokoknya yang lamanya tuh di tukang bubutnya Kalau bongkar pasangnya mah agak cepet Ini kita pasang di sini. Cakep kan GMS Racing produk. Buat yang familiar pasti ngelihat tampilannya tuh kayak merek sebelah gitu. Yang harganya sejuta. Oke, okay, langsung aja kita pasang. Karena gua pasang sendiri jadi nanti kalau udah beres kepasang semua baru kita lanjut lagi. Nah okay guys, jadi ini girenya udah kepasang. Yang belakang nih. Nih gear belakangnya udah kepasang. Terus yang gear depannya juga udah nih nih gear depannya udah kepasang nih ukuran 13 ini gear depannya bagus nih nggak oblak dia nih coba nih tes di ini tuh gear depannya nggak oblak biasanya itu kalau gear 520 yang depan ini kan karena bawaannya WR tuh 428 kalau kita ganti yang depannya 520 biasa dipakein punya ninja kalau nggak salah itu oblak di sini nih oblaknya parah bisa. kalau pakai punya ninja kayak ininya rusak tapi ini nggak nggak enggak ada oblak jadi aman lah ada oblak cuma sedikit kali tuh tuh kalau yang di yang kemarin punya gua yang bawaan yang punya ninja itu oblaknya parah oblak gear tuh sampai goyang gini goyang kiri kanan oblaknya kalau ini enggak terlalu cuma sedikit doang Oke okay. jadi ini tinggal pasang rantai rantai rantai aja nih ini rantainya ukuran berapa nih 130 kalau nggak salah ya bener ini rantainya ukuran 130. Ini pasti harus motong, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah harus motong. Tapi emang amannya sih kalau untuk rantai kita ngambil ukuran yang paling panjang. Biar apa? Ya kalau kalau kepanjangan bisa dipotong. Kalau kependekan dan ribet. Karena untuk rantai itu nyesuain sama panjang arm, panjang arm sama ukuran gear. Jadi amannya ambil paling yang paling panjang ukuran 130 Iya kalau nggak salah tuh ukuran paling panjangnya 130 kalau nggak salah Jadi buat kalian yang sering nanya-nanya panjang rantai berapa Kata gue ambil yang paling amannya aja ukuran 130. 130 Jadi kalau kepanjangan tinggal dipotong Oke sekarang kita pasang dulu rantainya Jadi ini gearnya udah kepasang, udah beres kepasang, gear depannya udah beres, terus gear belakang juga, cuma ini rantainya gue pakai yang lama, gue pakai yang motor punya motor satunya karena ini kan nanti gue mau ganti arm lagi daripada nanti pas ganti arm baru gue harus beli rantainya misalnya kependekan kan gara-gara gue potong, jadinya udah gue sementara pakai rantai yang lama dulu, rantai barunya gue simpan nanti gue pasang pas udah masang arm baru karena ini arem punya orang pesanan orang cuma di numpang dipasangin gua setting PNP doang ke WR jadinya rantainya gua pakai yang lama dulu nanti baru pakai yang baru jadi kayak gini gearnya cuma ini kotor ini baru habis gua cuci sih soalnya ini gearnya gear lama apa rantainya rantai lama jadi gearnya kotor ini ukurannya 46 ukurannya 46 belakang depannya 13 rantainya kalau pakai 130 itu motongnya lumayan banyak sekitar empat mata kalau nggak salah dipotong 4 atau 5 mata gitu jadi ya tapi ya nggak apa-apa juga sih daripada misalnya nanti kalian beli kependekan ya kan mending ambil yang lebih aja 130 atau 120 lah paling motong doang motong rantai juga kan nggak terlalu susah kan jadi kepanjangan juga nggak apa-apa lebih baik terlalu panjang daripada pendekan kalau kependekan nanti kalian ribet harus nyambung-nyambung sambungan berapa gitu jadi gua saranin ambil panjangnya aja paling panjang Oke, okay, jadi untuk gear setnya satu set ini Gear belakang, rantai sama gear depan itu cuma 6 Sekitar 700 ribuan lah Nggak lebih dari 700 ribu pokoknya Di bawah sejuta intinya Dan ini ukurannya 520 Bukan 428, kalau 428 mungkin murah Jadi buat kalian yang mau beli gear setnya bisa langsung aja ke Instagram GMS Racing Nanti situ ada website-nya bisa kalian order lewat situ Atau kalian bisa order langsung lewat WhatsApp atau admin, admin IG-nya Oke okay. Girnya cakep kan. Gir 520 budget pelajar kata gua nih. Bi Arul. <laughs> Arul. Abi Arul, Abi Arul. Nih gua pasangnya di SRD 106 daerah Bandung. Jalan Jadi Raya nomor 6 Sukasari, Bandung 4151. WhatsApp 0858610000. Di TikTok SRD, Instagram SRD nih. Mekaniknya yang itu. Bajunya MX, dia, dia anak MX tapi namanya WR ini Dadan WR dipanggil Oke okay, nanti Ini gue mau ganti USD Ganti USD sama ganti ARM Gue pake yang KTM Cuma USD nya udah ada USD nya udah ada Cuma ARM nya belum dateng Jadi buat kalian yang mau beli USD nya ini Bisa nanti Langsung DM aja ke Instagram gue Ada dua USD yang dijual real jam Sama-sama Delkevix sama-sama warna Biru, cuma yang ini udah di spotlight hitam kalau yang satunya itu masih warna silver abu-abu ini masih mulus pokoknya masih full-mulus lah usd-nya jadi buat kalian yang nyari-nyari usd murah nanti bisa langsung aja DM ke Instagram gua ada dua dua stok dua unit pokoknya dua unit tapi buat WR semua ya, nggak ada KL kata CRF soalnya bekas cabutan WR Oke okay? jadi buat yang mau nyari usd murah usd real jam murah langsung aja DM ke Instagram gua nalpot gua pakai Radamel Racing ada Racing Reel tipe F4 yang tidurnya apa sih namanya? Tidurnya tuh stainless, cuma finishing ala-ala titanium. Ini ada power boom terpisah. Oke, okay. jadi itu dia. Kalau dekalnya gue pake Dirtieros Graphics, kalian gue promosi ya kan? Dekal Dirtieros Graphics, part-part modif Faisal MX Shop, terus knalpot, ada Radamel Gear Set, Racing. Oke. Okay. Jadi, buat kalian yang mau order dekalnya, knalpotnya, atau gear setnya, atau part-part modif lainnya, nanti gue taruh aja linknya di deskripsi video atau enggak di kolom komentar. Jadi, bisa kalian langsung aja kalian order. Oke, okay? gue nggak ngevlog dulu, soalnya helm gue lagi di repair, jadi nggak ada helm full face buat naro GoPro. Jadi, untuk sementara, gue beresin ini sama yang satunya tuh. Jadi, yang ini udah beres, tinggal yang satunya lagi tuh. Halo Bang, oh guys. nah ini, Yang nah ini lagi gua tinggiin, proyekan gak beres bukan gak beres beres ini mau baru dibongkar kemarin aja. Jadi ini mau gua tinggiin lagi belakangnya tuh, tuh udah diukur belakangnya, jadi mau dibikin unit track baru, karena mau dikasih tinggi. Soalnya supermoto kalau nggak jinjit kayak bometik rasanya, supermoto atau harus jinjit? biar maling juga mikir dua kali kalau mau nyanyi maling <laughs> ini motor tinggi amat jadi kalau dilihat motor tinggi dia mikir dua kali enggak ada amit-amit jangan-jangan sampai lah ini juga deh dekalnya di RTS graphics Tuh. banyak yang nanya ini lampunya lampu tembaknya apa ini udah ada video reviewnya jadi kalau kalian yang penasaran sama lampu tembaknya bisa langsung aja cek di video-video apa di video, video gue yang lama yang sebelumnya cakepkan kan motor <tis> ini gua tinggiin belakangnya karena buat gua masih kurang tinggi biar lebih gagah aja gitu soalnya kan badan gua gede kalau pendek gua naikin nanti soknya turun jadinya udah gua tinggiin biar nanti kalau gua naik dia turunnya nggak terlalu jauh nah buat yang nanyain gas gas 150 nya mana bang kok oh, belum beres-beres ini dia motornya nih nih motornya nih dikit lagi pokoknya mah ini tinggal nunggu knalpot, knalpotnya belum datang-datang jadinya belum gua review ini udah beres semua, udah gue beres full modif semua. Pokoknya tungguin aja, jadi buat yang nanyain gas-gas 150-nya kemana, aku belum beres-beres lagi nunggu knalpot. Pokoknya knalpotnya belum datang, jadinya gue taruh di sini dulu. Karena gak ada knalpotnya mau dipakai juga, jadi tungguin aja, udah cakep kan? Pokoknya kalau udah datang, knalpotnya langsung gue review yang 150? Nih 250, itu yang 150. Gas-gas di-tie, oke. Okay. Tunggu nanti video-video selanjutnya, see you next video.